Sandra Dewi dapat kado pernikahan dari Ahok. Apa isinya? Gubernur DKI Jakarta nonaktif, Basuki Chahedi Purnama Ahok turut menghadiri pernikahan Sandra Dewi dan Harvey Moes. Di hari bahagia kedua mempelai, Ahok memberikan hadiah khusus kepada Sandra Dewi dan Harvey Moes. Sebuah angpau khusus diberikan Ahok kepada pemain film Kuliki Express tersebut, katanya. Angpau itu dipercaya memberikan keberuntungan ganda kepada pasangan yang telah berpacaran 4 tahun itu. Saya kasih hadiah tulisan Chinese Bible Hoki kami selalu kasih tradisi Angpau. Saya tulis dan tanda tangan kasih tanggal, semoga jadi kenang-kenangan kayak perangko, orang Cinesa selalu kasih angpau sun itu double happiness, kata Ahok di Gereja Katedral, Jakarta Pusat. Selasa tanggal 8 bulan 11 tahun 2016, kehadiran Ahok di pernikahan Sandra Dewi cukup istimewa. Pasalnya, keduanya berasal dari kepulauan yang sama, Bangka Belitung, ditambah lagi. Ayah Sandra Dewi punya hubungan yang cukup dekat dengan Ahok. Saya kalau ke Bangka sama bapaknya sering satu pesawat, kenal bapaknya, dia orang Bangka Timur. Memang sekampung babel, bangka belitung, harus datanglah Ahok menjelaskan. Tak lupa Ahok pun mendoakan kebaikan atas pernikahan Sandra Dewi dan Harvey Moes. Saya dan keluarga mengucapkan selamat menempuh hidup baru untuk Harvey dan Sandra. Mudah-mudahan sesuai harapan semua, sesuai ajaran yang dianut mereka tentu. Menikah seumur hidup dia melanjutkan. Semoga melahirkan keturunan yang takut akan Tuhan. Mudah-mudahan mereka bahagia, mereka pasangan yang bagus, cocok banget, Ahok meng-...